Guys, welcome to my channel Babo. Oke okay, guys, jadi ini sage dari subscriberku untuk bermain Harvest Town. Jadi di sini saya memilih Harvest Town Remake Story of Season Friends of Mineral. Oke, okay, kita mulai. Jadi di sini kita bisa pilih cewek apa cok. Ya tentunya saya pilih cewek dong. Dan di sini aku bakal kasih nama Harvest Town Stella dan tanggal lahirnya di winter tanggal 23. Oke, okay. dan difficultnya di sini ada simple mode dan normal mode, jadi kita pilih yang normal aja, guys ya. Confirm selection. Oke, okay, let's go, kita mulai. Suatu hari surat khusus tiba di kotak surat saya. Itu dikirim dari seseorang yang memperkenalkannya, dirinya adalah wali kota kecil tertentu Saat saya selesai membaca surat itu, saya mengemaskan barang-barang dan menuju ke stasiun kereta Sampai di sana, saya membeli tiket dan menuju ke kota Mineral, yaitu tempat kakek saya memiliki lahan pertanian di sana Oke, jadi ini lahan pertanian kakeknya guys Masih berontakan guys ya Selamat siang, saya rasa kamu adalah Stella Saya Thomas, saya in, uh, ini kehormatan besar saya untuk memimpin kota ini sebagai wali kota Nah, ini adalah tanah yang ditinggalkan kakekmu saya khawatir karena sudah terlalu lama tidak ada yang mengurusnya ladangnya sehingga sudah rusak menjadi berantakan. Apakah kamu masih ingat waktu kecil kamu datang berliburan di musim panas bersama kakekmu? Oke, jadi ini kembali lagi ke masa kakekmu ya. Maaf ya Stella, kami harus membatalkan liburan keluarga kita di musim panas ini. Saya tidak punya waktu untuk itu. Ada hal yang sangat penting yang saya harus saya lakukan di tempat kerja. Jadi saya tidak bisa pergi. Saya benar-benar minta maaf, tetapi kamu harus puas dengan perjalanan tahun ini. Jadi kedua orang tuanya itu sangat sibuk nggak punya waktu untuk menemani Stella gitu guys ya. Saya janji saya akan memperbaiki semua untukmu. Saya mohon maaf. Stella, tapi tolong mengertinya. Kita mungkin tidak mendapatkan liburan keluarga, tetapi kakekmu akan menemanimu di musim panas ini. Kebunnya indah sekali dikelilingi oleh alam, tempat untuk mengeksplorasi, kamu dapat bersantai dan bermain sepuasnya. Kami sudah mengemaskan semua barang-barangmu, ayo berangkat dan bersenang-senanglah bersenang senang-senanglah have fun. Oke, okay, jadi dia udah sampai di tempat kakeknya. Oh, kamu di sini Stella, masih mengingat saya, saya kakekmu. Di sini tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini agak bingung, guys. Di sekitar yang ingin kamu tahu jika kamu suka. Aku kurang ngerti. Saya khawatir sangat sibuk melakukan perkebunan di sekitar Hadang Jadi saya tidak akan banyak waktu untuk bermain denganmu Di kota ini ada beberapa anak yang seumuran denganmu Saya rasa akan membiarkan kamu bermain dengan mereka Dan ayo sana memperkenalkan dirimu Jadi ini foto-foto dahulu Dia ini ya di tempat kakeknya di ladang kakeknya gitu oh dia mengejar ayam tadi nah kejar balik dia memancing ikan wah jadi senang banget liburannya kamu siapa? oh iya ada yang bilang ada tamu dari kota mengunjungi kakek di perkebunan itu dia yang saya bayangi apa yang dia lakukan sendirian Apakah kamu selalu bermain sendirian? Wow, saya juga. Saya menyukai tempat ini, jadi saya selalu datang setiap waktu. hey kenapa kamu tidak memberitahu tentang dirimu dan tentang kotamu di sana? Baiklah, Stella, kamu menyukai kehidupan desa. Apakah itu menyenangkan? Ketika kamu pulang, beri salam pada ibumu dan bapakmu dan beritahu bahwa saya sangat senang dan menikmati kedatanganmu. Oh, apakah kamu sudah siap berangkat? Saya bakal merinduimu Kembalilah suatu hari nanti Janji ya Kamu bakal datang lagi Oke jadi kembali lagi Sudah 20 tahun yang lalu Sekarang kamu aku melihat kamu bertumbuh Menjadi seorang wanita yang Dewasa Kakekmu sangat menyaingi kebun ini Kamu tahukah itu Kebun kecil ya Kebun kecil ini saya tahu dia bakal senang sekali kamu yang mewarisi kebunnya Jadi gimana menurutmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Yes Mantap-mantap Izinkan saya untuk menjadi yang pertama bagi kamu sebagai warga baru di kota mineral Jadi sekarang kamu ada adalah tuan kebun ini Tidakkah kamu memberikan nama untuk odaranya? Mm -hmm. aku bakal kasih nama saya aja, babo kebun babo hmm. kedengarannya bagus sekali menjalankan pertanian itu bukan pekerjaan yang gampang di dunia ini jika kamu berusaha keras kamu merasa kamu bisa Membanggakan kakekmu Aku merasa kamu bisa membanggakan kakekmu Baiklah Kamu pasti sudah lelah jauh dari perjalannya Kenapa tidak kamu istirahat saja sekarang Untuk ke keesokan harinya Saya harus sibuk dengan pekerjaan wali kota ya Selamat malam Kira-kira begitu guys Aku kurang ngerti juga Jadi, besok adalah kehidupan baru menjadi seorang petani dimulai. Yes. Oke, okay, good morning. Oke, okay, jadi ini kamar kita, guys. Lumayan juga, guys. Ada TV dan banyak sekali channelnya. Oke, okay, dan di sini ada buku dan di sini ada... Uh, bisa lihat. Ini apa, guys? Oke, okay, shipping low. Uh, shipping lo itu sepertinya barang barangnya bisa dijual. Jadi, di sini banyak sekali tambahan baru dari Haverstown Climax. ya guys, ya. Yang sebelumnya belum ada, guys. Ya, Wow, banyak banget, guys. Nah, lihat tuh, guys. Tambahan banyak sekali. Oke. Okay. Nah, oke. Okay, jadi, kita lihat lagi. Ini ada uh, change head. And outfit jadi bisa ganti nih guys kita bisa ganti baju jadi aku rasa mungkin bisa beli baju baru kali guys ya ada headnya juga di situ tulisnya mungkin bisa beli uh, ini apa topi ya Oke keren sekali jadi dulu nggak ada sekarang udah ada perkembangan banyak remake baru dari dari Harvest Town Oke jadi ini ini apa guys Hang your stocking here, oh, oke. Okay. Ini kabinet, kabinet itu seperti uh, lemari. Jadi, di sini kita bisa taruh item-item kita di lemari ini, guys. Dan ini ada toolbox toolbox, itu adalah kok peti untuk mentaruh peralatan kita, guys. Oke, okay, di sini ada banyak sekali kapak, celurit, cangkul, dan um, palu. Ini pedometer. Oh, jadi ini bisa menghitung langkah kita berjalan, guys. Yang pedometernya. Oke, okay, jadi kita keluar dari. Kita mau lihat gimana memulainya. Jadi, di bagian sini saya skip aja karena terlalu panjang, guys. Mayornya datang untuk memberi petunjuk dan uh, memberitahukan bahwa kita gimana caranya untuk membeli barang. Mengomong sama orang, terus dia juga memberitahukan kita untuk uh, harus uh, banyak uh, berkomunikasi sama warga di sini, jadi sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk dari warga lagi. Oke, okay, jadi di sini banyak sekali yang bisa kita eksplorasi di Mineral Town ini. Di sini sangat luas. Oke, okay, jadi ini adalah semua dari um, Uh, percakapan mayor dan dia suruh kita melihat yang apa itu kado kecil itu yaitu pedometer yang tadi kita lihat itu yang warna kuning itu jadi uh, menarik sekali kita bisa menghitung berapa langkah kaki yang kita jalan oke okay. jadi kita sampai ketemu lagi semoga beruntung terima kasih Oke, okay, jadi ini adalah, kalau nggak salah ini yang namanya Jack. Bener guys, kan? Nah, bener guys, Jack adalah, uh, dia datang sini untuk mengambil hasil yang mau kita jual. Oke, okay. jadi dia bakal menunjukkan gimana caranya, yaitu kita harus menaruh barangan kita mau jual ke dalam tong penjualan ini. Tong shipping bin, seperti so stall yang di Harvestown gitu guys. Jadi setiap hari dia datang jam 5, jadi sebelum jam 5 kita udah harus ini guys harus mempersiapkan barang yang mau kita jual taruh di dalam tong ini dan dia tidak bakal datang di hari liburan dan hari festival Oke okay. dan disitu juga ada shipping bin yang udah disediakan di kandang ayam dan kandang peternakan Sip di situ kita bisa menjual telur, susu, dan kait, dan bul oke okay. dan dia memenasiati kita jangan terlalu capek karena kalau muka kita berubah menjadi biru itu tandanya tidak bagus dan tidak mungkin kita mau istirahat atau liburan di klinik dokter itu guys ya oke, okay, thank you so much jadi setiap jam 5 dia bakal datang oke okay, sip Oke okay guys, jadi kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita ambil dulu anggur-anggur yang di bawah pohon untuk dijual. Dan ini kali madu. Oh, nanti bakal ada madu guys. Ini ada sarang lebah. Oke, okay, jadi aku bakal belajar gimana cara memotong kayu guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Oke, jadi ini untuk mengganti peralatan, sip. Oke, kita bakal mencoba memotong kayunya. Sip. Tapi agak nge guys. Apakah karena dia masih besi, makanya nge-lag? Aku pun nggak tahu apakah laptopku yang nge Oke, okay, kita bakal pakai selurit coba memotong ini Fiber Oke okay. Nah, kita dapat sesuatu guys Oke, okay, bisa dijual guys Aku bakal coba mem memukul ini, batu Oke, okay, sip Batunya bentuknya seperti ini, kotak Oke, okay, jadi ini ada Oh, kandang kuda guys Dan ini Oh, silo tempat uh, Makanan peternakan Oke okay. Jadi kita mau jalan-jalan dulu guys Mau uh, Lihat dulu Uh, Mineral laut ini, guys. Tapi mungkin nggak lengkap, guys, saya karena waktunya nggak cukup. Jam, lim jam lima, ya. Oke, okay, jadi ini ada surat dari itu. Tuts, tapi kenapa <laughs> kosong blank? Kemungkinan apa? Translatornya lupa ya, ketinggalan. Oke, okay, di sini saya bakal skip karena saya cuman ingin menunjukkan siapa saja uh, NPC-nya. Oke okay, jadi di sini tempatnya kita mengupgradekan tool kita yaitu uh, speednya namanya Cybera jadi kita bisa upgrade barang-barang tool kita seperti kapal, selurit, ah, itu ya di sini. Oke okay, sip, nice to meet you too. Oke okay. next. Oke, okay, ini ini adalah si um, siapa namanya aku lupa Popuri. Oke, okay. jadi ini tempat tinggalnya Popuri dan ini ada Lilia. Lilia kalau nggak salah mamanya ya mamanya popuri aku lupa deh kakak apa, apa mamanya jadi wali kota mayor sudah memberitahukan pada semuanya bahwa kita bakal datang jadi mereka itu udah tahu gitu cuma belum ketemu gitu guys oke okay. jadi ini ranchnya kita beli bisa beli ini ya beli barang tapi masih ketutup Nah ini Mogi, Mogi, oke. Jadi dia adalah pemilik transnya, oke. Mogi, kakek Mogi. Nah di sini biasanya ada papan bulletin. Nah itu guys. Oke, jadi kita jalan-jalan lagi. Kita lihat ada apa aja di sini guys. Oke, kita masuk. Oh guys, ini adalah tempat klinik. Nah dan ini ada dokter yang namanya dokter <laughs> dan dokter ini telah uh, menawarkan obatnya tetapi saya tidak membelinya dan saya skip dan ini adalah perawatnya Ellie jadi banyak yang skip guys ya dan di sini gereja yang di sampingnya ada kuburan kalau nggak salah oke okay, dan ini ada yang namanya Cliff halo Oke, okay, jadi ada lagi kita jalan lagi. Dan di sini di samping kliniknya ada general store, yaitu tempat kita membeli uh, bibit. Dan ini adalah mana? Dia adalah istrinya Duck, Duck atau Duck ya. Dan ini ada lagi yang namanya Anna. Oke, okay, dan ini adalah pemilik toko namanya Jeff dan ini istrinya yang namanya Sasha. dan ini ada lagi anaknya yang namanya Karen oke okay. dan satu lagi namanya Mary dan ini orangnya agak pemalu dan dia agak um, pemalu tapi orangnya Rahma Oke, jadi kita mau membeli bibit dong. Kita sudah datang di sini. Jadi uang kita cuma 500 kilo. Jadi kita cuma bisa beli satu-satu aja, guys. Jadi saya beli satu seed lobak putih. Ya, lobak putih ya. Aku lupa. Dan kentang, bibit kentang, potato seed. Jadi dia baik banget kita, dia bakal membantu kita mengantarnya. Oke, nice. Jadi sekarang kita balik, guys. Kita mau jalan-jalan lagi lihat ada apa lagi di sekitar sini. Oh, oh ini rumahnya mayor, guys. Rumahnya walikota. Dan di sana ada rumahnya Granny Ellen yang kakinya sakit ya. Uh -uh, dan ada cucunya Yu. Oke, okay, dan ini adalah uh, library. Kayaknya tertutup, guys. Oke. Okay. dan ini, oh ini kayaknya winery guys, tapi juga ketutup ini jual wine jual ini oke, okay, ini adalah oh, ini adalah restoran dan penginapan guys dan pemiliknya adalah Dudley, halo Dudley oke, okay. jadi sini kita bisa beli barang yang bisa dimakan guys restoran dan penginapan nah guys oke okay, kita waduh gak sempet guys kita udah 5 jam 5 lebih waduh gak sempet dong wah si Jack udah datang ice aduh dia se... wah don't let, don't let me <laughs> nah dia kesel banget hasilnya gak ada di dalam Ya udah nggak sempet, dah jam menam, haduh. Wah, ini terpaksa tuh besok deh anggurnya. Oke okay, guys, jadi di sini masih berantakan, jadi saya bakal uh, urusin sebentar. Oke, okay, dan kita sudah bisa tanam. Ini guys, tanam bibit yang kita beli yaitu lobak putih dan kentang. Oke, okay, jangan lupa yang uh, follow fanpage Limbabo dan Instagramnya gampang aja namanya Babo dan jangan lupa like dan share dan subscribe-nya guys dan notification on yaitu belnya diklik jadi kalian bakal mendapatkan informasi terbaru dari Babo jika saya upload video oke okay, guys jadi kita bakal lihat dia udah capek guys jadi Uh, kita bakal lihat hasilnya seperti apa dia udah tau lah hasilnya 0 <laughs> oke okay guys thank you so much for watching and see you on next video bye bye